Siapapun pasti sudah tidak asing lagi dengan satwa karnivora. Apalagi kebanyakan hewan pemakan daging tersebut memiliki penampilan yang ganas dan buas. Dan salah satu contohnya ialah harimau. Ya, siapa sih yang tidak mengenal si kucing besar ini? Selain di dalam hutan, harimau sendiri kerap kali masuk ke permukiman warga untuk mencari makan. Seperti yang terjadi di lereng Gunung Singgalang, Banu Hampu Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Awalnya ketika dua ekor hewan peliharaan milik warga ditemukan mati mengenaskan dan diduga dimangsa harimau. Dugaan tersebut muncul dikarenakan adanya penemuan jejak kaki pemangsa di sekitar lokasi perkebunan daerah setempat. Namun benarkah hewan tersebut dimangsa oleh harimau? Penasaran bukan? Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Kapal Sek Banu Hampu mengatakan, pihaknya menerima laporan warga dan melakukan peninjauan langsung ke lapangan dan meminta warga setempat menjauhi lokasi itu untuk sementara waktu. Kami menerima laporan awal, ada dua ekor anjing penjaga kebun milik warga mati di Mangsa Harimau. Tepatnya di puncak Kabun Jorong Baringin Nagari Cingkariang, Kecamatan Bandung Hampu, telah kami koordinasikan dengan pihak BKSDA untuk segera ditindaklanjuti secepatnya, katanya. Ia mengatakan BKSDA akan melakukan pemantauan dan mengambil langkah pengusiran hari ini di wilayah lereng Gunung Singgalang itu dan sementara waktu aktivitas warga khususnya petani dihentikan sementara. Atas temuan informasi dan kejadian ini, kita himbau kepada masyarakat untuk sementara yang berkebun di sekitar puncak kabun, untuk sementara waktu tidak dulu pergi ke kebunnya, ujarnya. Ia mengatakan informasi awal penemuan beberapa jejak kaki harimau dengan ukuran yang berbeda. Kejadian tersebut dilaporkan oleh seorang petani yang mengaku, melihat hewan yang hilang dan ditemukan mati mengenaskan dengan luka gigitan besar. Kami menduga setidaknya ada dua ekor harimau yang turun ke perkebunan warga karena ukuran jejak kakinya yang berbeda, katanya. Menurutnya, dugaan itu diperkuat dengan informasi sebelumnya, yaitu telah hilang sebanyak lima ekor ternak jenis anjing dan sapi milik masyarakat Jorong Caruak yang masih berada di lereng Gunung Singgalang. Kapolsek meminta Babinkam Tipmas menyampaikan kepada masing-masing wali nagari serta para wali jorong daerah tersebut untuk memperingatkan warganya yang berkebun di lereng Gunung Singgalang agar lebih waspada karena bahaya adanya harimau liar yang berkeliaran di kebun milik warga. Saat ini kita dari Kapolsek, Banu Hampu, Polres, Bukit Tinggi sudah komunikasi dengan BKSDA Sumbar dan mereka juga akan mendampingi dalam langkah pengusiran nanti, katanya.